Baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Saya Muhammad. Jumpa lagi dengan saya Lamsadi di sini Kolam Jaya, teman-teman ya. Teman -teman, ya. Uh, kali ini akan syuting. Ya ini terpaksa bareng Fatih. Kalau teman-teman punya seperti ini, kaleng bekas seperti itu seperti ini, jangan dibuang dulu. Bisa dibuat sesuatu yang bermanfaat yaitu barbel. Oke, okay. kaleng seperti ini ya. Di sini sudah ada. Tongkat Pramuka yang saya kasih ini Kawat Atau paku Seperti itu Oke, sebentar Ya, ini pasirnya Ya, ya, ya, ya, ya. Eh, ini, ini, ini, ini, ini Nah, digini kan Itu uang pasir teman-teman ya Pasir dengan Kasih air, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu Kasih air, kasih air, kasih air Ini, ini, ini, ini Ini sama semen teman-teman Ya Awas, awas, teman awas, ini awas, awas, ini awas, ini, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, awas, kasih air awas, awas, kasih air awas, awas, kasih air, awas, air awas, kasih air. Karena ini, op, op, op, op, op, lagi semen op, op, op, op, op, op, op, kita aduk teman-teman waduh nih kita aduk ya ah pindah ah sini ah oh ya. Ya diaduk. ambil air lagi Fatih. Kamu semin dam, ada lah. temen, kalau kurang semin kasih lagi semin. Kayaknya ini sudah cukup ini. Harus diaduk betul-betul merata. Kelihatan ya, betul, betul merata. Ini sudah cukup ayahnya ini. Ini buat cor-coran. Oke. Ntar ya luang Roham. Roham, Kajur Roham. ya. Roro, masih petir doang. Marah, oke. Langsung diletakkan begini, teman, -teman ya. oke. Langsung Oke, langsung Oke, oke. Oke, ke tengah. Ya, kakek pengundangi sandol. Kayak Oke okay, teman-teman ya, yeah, yeah, yeah. Disimpan dulu di panasnya, dijemur. Demikian pula yang kecil teman-teman. Ya, Yang kecil begini Dijemur dulu Di atas Besok baru bisa di Ambil Oke ini Fatih sudah mulai mengganggu Seperti ini ya Oke seperti ini Dijemur dulu 24 jam Besok baru bisa diambil Ilham, dadadadaham Nifat ini Yang ikut bantu ini Oke ya Biarkan begini Kalau hujan ya di diambil simpan Airnya bisa dibuang seperti itu Oke teman-teman lanjut Teman-teman ya, ini hari ketiga Sudah kering ya, Kering sekali Mantap keringnya Ini saatnya menghaluskan Mengaci ya Membersihkan dulu Keringnya mantap Bersihkan dulu. Ini kita akan mengaci pakai acian halus sekali, atau disiram dengan semen saja. Air semen gitu, ini biar halus. Oke, yang ini sudah cukup halus ya. Disiram dengan air semen begini, atau pakai acian seperti biasa. Tujuannya biar halus. Pasirnya biar tidak begitu kelihatan, ya. Biarkan nanti sore kita akan pasang yang kebalikannya. Ini sekaligus untuk menutup uang atau pori-porinya. Ini agak, eh, agak keras yang ini. Oke begini teman-teman. Dan lakukan hal yang sama pada sisi ini nanti ya. Disiram aja. Ini biar halus hasilnya. Oke. Disiram lagi, tidak apa-apa. Ditumpuk. Nanti juga akan halus, kurang lebih begitu Airnya dibiarkan saja, karena ini prosesnya memang cukup lama Biarkan saja begini, nanti akan halus dengan sendirinya Oke okay. Oke sudah hari ketujuh teman-teman sudah hampir kering ini akan saya cat yang ini saya biarkan buat variasi ya yang ini aja saya cat hitam ya ini saya dekatkan teman-teman untuk variasi aja yang ini saya cat full hitam kecuali warna merah pegangannya saja Jadi saya cat hitam Ya, biar tak, tak tampak semennya yang ini saya cat full oke okay. ini full ini full total begini saja tanpa dicet bisa cuma lebih enak, lebih bagus kayaknya dicet. Oke. Okay. Ini dibalik. Kurang lebih jadinya begini. Ini 3 kg. Kurang lebih ini satu kg. Kurang lebih. Oke setelah ini akan saya coba teman-teman ya. Oke saya coba dulu. Ya yang satu kilo dulu. Ya. <tuh> ini saya buat panjang. Biar bisa begini. Oke. Ini satu kilo, Ini yang kurang lebih 3 kilo. Ya, atau begini. Udah capek juga, ya? Oke, terima kasih, teman-teman. Semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat dengan buat teman-teman. Kami akhiri, salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.